Sudah Siap ya, lurus ya Dan sekarang kita mau jalan di tempat Jalan di tempat terak. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Enam Tujuh Delapan teman Bagi, mari, atas lalu, Ke bahu dan ke muka Lalu dipindah Lompat yang tinggi Mari-mari rubuh terbang di udara Mari-mari bang di semua di kita keduanya kita Bagian-bagian dari tanaman Kemudian ada juga Kita sudah e, apa Daun ya. Kenalkan daun yang mau lihat video tidak? Ada video, pakai, ada video tanaman Tapi sebelum lihat Anak muda harus duduk Kita mau lihat videonya ya Tapi duduk yang rapi ah? boleh bersu Oke Bunda ini kan ya Dan ketika tanaman sudah mencapai pertumbuhan tertentu Hasilnya dapat dipanen dan dimanfaatkan untuk makhluk hidup lainnya Bagian-bagian tanaman itu Gambar yang punya iya, ada lagi kegiatan, kegiatan kedua, yaitu mengelompokkan daun. Sampirin. Kemudian, kita di ke sini ada ya, ini daunnya panjang, nih. Kita letakkan sini, cari lagi. Ada daunnya panjang, cari lagi, kemudian Are they <laughs> Marciame Marcia.